Makanya saat ini menara menorok, apa tiba, juga Rasulullah mengutus menara mukamu azim meneng, kang nggak terus menorok, putus durian, mau azim menek Saya ingin meneng, mengasih nusantara, tetap aib bodoh aib untuk ngomong, ngobrol, speaker. Saya ingin menara speaker ini takut menara wangi nih, isor. Hahaha. makanya jadi perdebatan dalam adab Safiya, perdebatan ulama sampai seperti itu. Dalam khutbah itu, yang penting orang tak dengar, atau yang penting adalah khutbah memperdengarkan. Faham belum sih? Jadi itu beda. Lawu hamal itu mikir sampai mono. Bulu tenang, mus. Mono kok bawa bahan tang. Mono mikirnya sudah kok bawa bantah tang. Gue mikir emok. Mikir, berarti mikirnya itu terus mulai mikir dengan ilmu terlambat kok mikir bantah ulama sengus mikir lama mulai kalau seneng harus debat ulama-ulama hari -ulama lu lucu lucu debat makanya dulu abahnya Syed Muhammad itu abahnya Syed Muhammad itu Syed Alawi itu pertama kali menangi ada mukabirus sawd ada mik yang mik seperti ini ulama-ulama Mekah janggal, ini sahabah jem'atan di khutbahi panik karena syaratnya makmum itu mendengarkan suara khotip padahal dengan adanya mic, suara khotip itu menjadi lirih kan nggak mungkin bungok-bungok sudah ada mic berarti yang didengarkan mereka itu suaranya mic, suaranya speaker, bukan suara khotip andaikan tanpa mic kan tidak terdengar mulai kontroversi, sah apa tidak sah? terus Sayyid Alawi, abahnya Sayyid Muhammad bilang kalau orang nggak bisa melihat kecuali pakai kacamata itu akad beknya sah bandel. Karena kalau sah berarti dia yang melihat sudah udah dia tapi pakai kacamata. Oh, kalau kacamata yang dicopot dia bisa melihat. Oh ya nggak sah berarti enak dia jadi orang yang nggak pernah maksiat karena melihat perempuan di mana mana juga dianggap nggak melihat kemudian santri orang santri beli, jadi orang wajah jadi orang wajah perkara ini bukan orang wajah, tapi orang wajah berarti orang wajah motonan tidak tahu maksiat tapi orang wajah itu maksiat meneh karena dia kalau marun itu jual belinya tidak sah terus berarti makan barang haram terus iya tuh kalau orang pakai kacamata melihat perempuan ndak dosa berarti kalau dia jual beli juga ndak sah berarti kalau makan haram jual belinya ndak sah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 kalau suara muadzin sekarang ada masjid modern terutama kalau Ramadan. mau gue bilang le ya pemangan di setel oleh radio. Kau nemu adine kang radio disetel, azan itu sunatan jawab tora. Mau kau nemu adine, mau rekaman ada. Nono atau mikir tuh. Ya wong kiai kados tentang daerah Sarang biasa, bukan ada azan adan tentang masjid nopo Sing radiusnya akan satu kilo. Ngaji di Trosno. Alasannya ini dah suara muatin andaikan ndak pakai speaker kita ndak dengar. Ya dianggapnya ndak dengar. Tenang aja. Karena sekarang tuh repot. Tapi kalau melihat azan itu kalimat yang sakral. Mendengar kalimat sakral, misalnya. zaman saya tanya. Kesunatannya itu mendengarkan bacaan Quran atau mendengarkan pembaca Quran. Bacaan Quran kan, kamu yakin kan, kalau rekaman Quran didengarkan sunat? Sunat padahal tidak ada yang baca. Karena yang sunat mendengarkan bacaan Quran bukan membaca, bukan mendengar pembaca Quran. ulama Belum. Belum. Belum. Belum. Belum. Belum. Belum. Belum. Belum. Belum. Belum. Belum. Pangestu nego loh, eh, buka toko waktu, musibah musibah. Pak, <laughs> Mikir tenan-tenan, sebeli konsumen mau takut, jadi tunggu perkara buka nopo, toko, pelarisan. Ya. Nara laris, nara no, jari tunggane Ramanti. Nara laris, jari perkara dana telaten buka, aduh, apa yang jadi belambang. Mana kalau cai istis, kalo rapati, gelem. Oh, ini misalnya hutan jari musim loh. Nara hutan jari kiai, nera Ramanti, barang hutan jari bes. Musim berko Desember, mana kiai-kiai teng diajak dia keluar sebentar kerja istisqo orang musim hutan doa agak geleng. Aku kiai si ahli falak, kius musim tolong berang Ampun saat ini istisqo <laughs> yakin keluar diem keluar kiai teti melok melok deal deal ini kudeti guru. Teti <laughs> orang kiai seahli falak, kius. Ampun ampun saat ini gini tereng musim teman-teman izin maksudnya. Namanya. Wah, oh, kayak saya gitu pinter kan, misda okay. Berarti kritik terus, rano senyala mita, butuh kritik terus atau ya kali ya. Hari ngus musim hujan, semujan, kira-kira udah neseloso, istisqo senen. Mati kan beri nane hutan. Merkodir alias ngelain istisqo ya hutan juga. Dona <laughs> <tuh>, ya. nabi betul, kang nabi itu ngatur malaikat hutan, bahwa ini kang malaikat. Nabi wong paling diwedeni malaikat seandainya jadi ketika nabi khutbah, orang desa ya Rasulullah wa Halakatil amal dunia rusak gara-gara anak -gara hutan. Ngene ngene, nabi tangannya diwangkat angkat, jauh hutan malaikat bagian hutan lu bingung ngapel langsung hutan saat itu juga, cuman iso boh. Nah, malaikat teguh karena Nabi mutus hutan, hutan terus sampai seminggu ngurang instruksi stop. <laughs> Was. Malakat itu revol ngadu malaikat Malakat. Wah akhirnya saya kira rusak perkara kekeringan tapi rusak perkorok sapi ini untannya dokatut banjir. Jumat berikutnya ya Rasulullah shallallahu alaihi wasallam sani giri rusak malah tapi raperkororano baju tapi kebeneran banjir Muakhirin Abi itu ngomongnya musuh di loh doa langit. Abu Maqawalena wala alena mandek maksudnya abu Hanifah itu menolak sholat istisqo. dia bilang ketika nabi dulu itu tidak istisqo, cukup sambil khutbah beliau itu tapi nabi mandi, merasa istisqo, merasa lapangan, merasa macam-macam nabi yang nandingi nabi sih nah kita gitu kan akhir-akhirnya mandi dia satu ilmiah si dewa, ini ada musim ya, entah ini sabar kita harus jujur ya Allah oh, kagungan adat, ada musim soef, rohbi, kharif, oh, musim mungkin ada kawan, ada ya. Iya, yes, so kau Kharif horif, olor harape horif, tropi, sita, soif, tropi, kau betul oke, ndak, ya ora ketiga ora ketika, kau, kau, kau, ora iro pagi ada orang suci, mareng, ye, ba, mareng, tropi, sita, musim hujan, soif, musim ketika, difahami, untuk setikia, iko angin, ulama-ulama saat ini sering berdebat ngomong yang penting itu orang 40 mendengar atau khotibnya memper makanya suara muadzin itu kita menjawab suara muadzin pas suara speaker karena kalau sekarang rusak kabeh sama sekali kita berkata misalkan Fatul Wahab dan Fatul Mu'in Orang itu wajib mendatangi Jumatan sejauh mendengar suara muadzin. Nah, nggih sebagai sejauh mendengar suara muadzin. Asumsinya muadzin di menara yang tinggi, ma'a is-sauti, suara itu enggak bising Berarti kira-kira itu hanya sekitar 500 meter. Nang tas iki lho nggih, Bu. Mboten nganti kan? Saiki suara nganggo speaker bian 3 kilo Weneh ana son sistem sing Apa wong sing krungu telung kilo wajib jumatan di tempat situ. Wong di situ yang memperdengarkan telung kilo nyerang daerah lain. Yo daro. <guruh> Saman tau mikir ngono to? Ora tau dadi ahli fikih. Mun are sani Kiul menara rapati payu Kang Dhisik Rasulullah ngutus menara mergo muadzir mene Kang kados menara Kudus iki riyen muadzene mueneh. Saya lagi mainan emas-esan, ngas prototipe, bodoh, untung kau ngegobok, speaker. Saya lagi gay menoroh, speaker kok takut uangnya nih ngisor. <laughs> <laughs> itu berduka, menorok kudus, takut kok luar, gak kan? mau hadir, yang mendukung, berduka Saya ini gampang, kan, speaker ini nih di luar, berduka ini ngisor, <laughs> Amalan itu Al-Hukmnya dulu ma’ilatihi wujudan dan wadah. Hukum itu nak masalah hukum-hukum sosial ngotot berubah sesuai alasan ini. Si alasan wujud, si alasan ora on. Makarane nak nuruti modern? Oppo sing dialami zaman Nabi seikit rubah, rubah sedehanten. Makarane singkatan ini Al-Hukmnya ya dulu ma’ilatihi wujudan dan wadah. Hukum itu suruba. Rian kesunatan menorom, Ergotigo muatin, saya ini menarani tigono boh, tigono boh speaker, muatinnya cukup neng, isah, mengulurian adalah film-film Fatu Mekah. Rian bilal usaha jatener, pertama adzan teng Mekah, Nur Rahman menarani bilal menaik Ka'bah, Ergo anak ini gondulir gimana boh, bagaimana Ka'bah, gue ambil itu cowok mengayun atas wajan, gimana jatener tentang taraf-taraf teng kita nggak sama seperti yang di film-film Ka'bah -film. ini. Malane wonten yang kafir nembe masuk Islam tapi isek sombong. Muning ngene, bejo bapakku mati. La ya rohadal ghurab yasdal qaqah. Ora roh gagak irenge munggahi kafir. Sekian dari channel yang membahas informasi, motivasi dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan video dan informasi terbaru dari channel Jandra Altifari.